Welcome back to Anak Simbolon Dan sekarang kita itu lagi di Paros Abis dari Santorini <SILENCIO> dan kalau mau teman-teman yang mau lihat video kita di Santorini ini klik di atas atau di bawah. E, jadi dari Santorini ini ke Paros itu kita naik e, boats 3 jam. Dan di sini hari ini kita jadi kemarin nyampe dan ke dulu karena pegel dan dan sekarang kita mau e, ikut boat trip bayar 55 euro. Udah termasuk uh, snorkeling equipment, dapat makanan, brunch, um, minuman, fruits, dan lain-lain. Nah, foodstrip ini dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore ya teman-teman. Dan kita bakalan mengunjungi empat tempat yaitu bulu lagun, the sea caves. Despotico Islands dan Vaneromeni Beach Hmm penasaran, penasaran, penasaran gimana kira-kira Keput kita kali ini dan mungkin berbeda dari Santorini kemarin Nah jangan di skip ya, ikutin terus kita sekarang mau mengunjungi Gereja Ortodoks di Yunani ataupun di Paros yang bernama Gereja... apa ya namanya ya? namanya panjang banget loh lupa gue namanya Panagia Pinani. nah menurut legenda Gereja ini dibangun oleh Santo Konstantin pada uh, yaitu Kaisar pertama Konstantinopel Taisa tersebut membangun nah, karena ada permintaan oleh ibunya yang minta untuk membangun gereja yang besar yang besar Nah, nama lain dari gereja ini itu adalah Gereja Serang Bintu Karena banyak banget pintunya Dan gereja ini dibangun pada abad ke-4 dan salah satu monumen yang paling penting pada Zaman Bizantium atau Turki Nah kalau temen sini pakai baju itu yang agak sopan ya Jadi contohnya gue pakai sana pendek nih memang sediain sama aja kayak saring gitu Nah untuk uh, pinggir atasnya itu harus ditutup walaupun sebenarnya terbuka cuma harus ditutup untuk masuk ke sini untuk menghormati adat ataupun budaya orang sini dan di dalamnya itu gua lihat memang baca banget kayak jendela-jendela yang Jadinya seakan-akan seolah kayak 100 pintu gitu, seperti namanya yang terkenal. Nah, sekarang gue lagi di desa Levkes di Paros masih ya. Dan teman-teman tau gak, desa Levkes itu dibuat oleh imigran Kreta dan juga orang lokal sini ngebangun desa untuk melindungi diri dari pembajak laut pada zaman dulunya. Nah, teman-teman yang mau kesini itu menurut gue uh, wajib banget datang ke sini kalau ke Pangrango tentunya ya supaya uh, di tuh banyak banget tempat-tempat um, yang instagramable banget gitu loh jadi buat teman-temannya influencer atau buat teman-teman yang pengen banget foto-fotonya hmm, harus wajib datang ke sini karena banyak banget tempat yang bagus yang nggak kalah bagusnya ada nah di kantor ini kayak kantor eh Santor ini, mikronos uh kalah di sini konon katanya Paros itu seperti Mykonos pada 20 tahun yang lalu jadi di Paros ini masih sepi masih nggak terlampau crowded kayak di Mykonos yang sekarang yang banyak banget turisnya dan jadi Paros itu atmosfernya dan segala macamnya masih sama kayak Mykonos dan harganya pun masih terjangkau loh teman-teman dan di sini itu banyak banget tempat-tempat foto yang bisa jadi fit baru buat teman-teman di Instagram. Kenapa bang? Mas. Hari terakhir. Paros, kita hari ini mau ke Paros Park dan ke Pantai Kolimpetres Nggak tahu sebutannya benar apa enggak Dan kita sekarang mau makan kira khas dari Yunani dan ini harganya 8,5 euro ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang mau uh, ke Yunani, menurut gue ini paling recommended ya makanan di sini. Karena kita udah beberapa kali makan coba makan spaghetti, makan ayam panggang, uh, uh, lau apapun itu yang umum rata-rata tuh nggak kurang di rasa gue ya di mulut gue dan mulutnya dia. Tapi begitu kita makan di Rose ini. Ternyata enak banget loh teman-teman Jadi makanya kita beli lagi hari ini Nggak ada uang parkir, nggak ada uang pantai Kalau lu ke pantai-pantai di Paros, di Milos, dan di Santorini Paros itu menurut gue nyaman um, santai slow nggak um, terburu-buru karena di sini juga ada pantainya ada juga desa-desanya dan Paros menurut gue itu cocok banget buat teman-teman yang punya anak kesini. Nah buat teman-teman yang pengen lihat video gue di Milos gimana ataupun dan juga Santorini klik di bawah gue tulis linknya. Kalau lu naik bis di Paros itu boleh banget, harganya 1,80 euro per sekali jalan. Tapi belinya di kios ataupun di tempat penjualan tiket bis, jangan beli di supir. Kalau beli di supir bisa, tapi harganya lebih mahal. Di Paros ini seberangnya ada pulau yang lain namanya Antiparos. Di situ ada rumahnya Tom Hanks loh, dan mereka itu sangat dilindungi oleh masyarakat lokal di sana hmm, kita pergi ga ya ke Antiparos pengen terus banyak Tom Hanks saya tahu ada Tom Hanksnya di sana hmm, ikutin tuh. udah selesai dan besok kita akan pergi ke Athena dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah ini dadah